Tiba -tiba. Nah, ayo kita cari ah, hitam ah. okay. nah, kita masak dulu pakai ini oke okay. aku sudah kayak ini gini lagi dia ayo kita cari dia lagi sembunyi kembali atas ya atas ya oke okay, ayo kita naik siapa ya tuh Kita main ah, <laughs> Lagi kejar <laughs> <Kita> Nangkap sesuatu <laughs> Jangan saya <tuk> bingung, coy bingung, coy bingung, bingung sekali. mana? Oke, siap ini. Oke, okay. kita okay. main okay. ya. Aku mau temunya dulu. Aku hitung sampai tiga. Aku jadi Aku ditangkap Ayo Ayo Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Cuma adik Gimana? tangkap ah. nah saya aja lagi adekmu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamu kemana? <tuh> hmm? oh, tadi aku dengan aku Kulia... ah, kamu kamu tangkap ya sini sini aku nak nangkap jiwamu jangkap ayo ayo kita ambil Ah <laughs> Aku jadinya Aku duduk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, mana ya? Wah, ledo. Untuk tuplos Belum kena nanti ikut naik dia, hmm, saya tangkap kamu nih kacas, ya sini, hmm. kamu juga naik, aku tangkap kamu juga berdua, oh, ah. ah. eh. do, kita tangkap. Do <tuh> Ooh. Mm -hmm.